Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Wa nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda lagi Syafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati. Syafa'atku itu ujar nabi kita Untuk orang-orang yang punya dosa besar Daripada umat-umatku Orang-orang yang punya dosa besar yang mestinya masuk ke dalam neraka Diberi syafaat oleh Nabi Sehingga dia Selamat dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Jadi syafaat Nabi bukan hanya untuk kita Yang melakukan dosa-dosa kecil Tapi umat Nabi kita yang berbuat dosa-dosa besar pun Akan bisa menerima syafaat bantuan pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin hadirat yang dimuliakan Allah namun dijelaskan pula dalam Al Quran dan di dalam hadis-hadis yang lain ada beberapa orang kelompok yang mereka ini tidak dapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa golongan orang-orang yang melakukan dosa besar tidak diizinkan oleh Allah Nabi kita untuk memberikan syafaat sehingga mereka ini akan bisa diselamatkan daripada api neraka masuk ke dalam api neraka dan untuk mengeluarkan mereka dari neraka pun umat Nabi ini tidak bisa disyafaati pula oleh Nabi SAW Nah, jadi kita perlu tahu siapa-siapa, orang-orang mana, golongan apa yang dijelaskan Tidak bisa diberi syafaat oleh Nabi SAW Para ulama menyimpulkan dari sekian banyak hadis-hadis Nabi Mereka-mereka yang tidak bisa diberikan syafaat oleh nabi itu Yang pertama al-musyrikun Orang-orang yang menyekutukan Allah Orang-orang musyrik Ini kadah bisa disafaati oleh nabi Apabila nabi kita sudah tidak bisa memberi syafaat Apalagi yang lain daripada nabi kita Kan banyak yang memberi syafaat, ada malaikat, ada nabi-nabi, ada para orang salih, ada para wali, ada para ulama, ada para suhada yang bisa memberi syafaat. Tapi kalau sudah nabi tidak diizinkan Allah memberikan syafaat, apalagi mereka-mereka yang lain daripada nabi itu. Nah pertama, al musriqun orang-orang musrik. Allah dalam Al-Qur'an Al berfirman, "Pemamakam kaum syafa'atus syabiin." Tidak ada guna syafaat orang yang memberi syafaat terhadap orang-orang musyrik itu. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Orang-orang musyrik ini jangan kita anggap penyembah berhala. Orang-orang musyrik ini jangan kita anggap hanya penyembah matahari bulan. Orang disebut musyrik menyekutukan Allah adalah orang-orang yang mengiktikatkan di dalam hatinya ada selain Allah yang mempunyai sifat seperti sifat Allah disebut musyrik. Dalam hati kita makayatikatkan ada selain Allah yang bisa memberikan bekas kepada kita. Itu sudah masuk golongan musyrikin. Jadi jangan kita kira yang musyrik itu hanya penyembah berhala. Bisa aja orangnya berzurban tapi musyrik. Bisa aja orangnya begitu taqwa tapi musyrik. Karena ia iatikat dalam hatinya demikian asyafi nama Allah yang maha menyembuhkan artinya apa tidak ada yang bisa menyembuhkan orang sakit selain Allah tidak ada yang bisa menyembuhkan yang sakit selain Allah itu ya tikat dalam hati kita keyakinan bulat dalam hati kita nah sekarang kita Mengetikadkan bahwa ada selain Allah yang bisa menyembuhkan orang sakit. Berarti kita sudah menyekutukan Allah. Kita musyrik. Kita mengetikadkan, meyakini bulat di hati bahwa orang ini bisa menyembuhkan orang sakit. Selain Allah. Berarti kita musyrikin. Kita orang yang musyrik. Nah, demikian halnya kita sampai mati, maka di akhirat kelak kita kada akan dapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam karena kita tergolong orang yang musyrikin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua yang tidak dapat syafaat Nabi Di hari kiamat itu al bis bisyafaat Orang-orang yang Mendustakan syafaat nah, ini Dalam dunia ini sudah mendustakan Ada syafaat yang kada percaya di akhirat itu Ada syafaat Nah orang ini kada akan Bakal dapat syafaat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Maka, salah, orang yang mendustakan dengan syafaat, maka dia tidak dapat bagian dari syafaat. Memang ada kelompok, ada golongan yang mendustakan syafaat yang tidak percaya dengan adanya syafaat pada hari kiamat itu." Nah, ini bakal masuk neraka. Karena dosa-dosanya itu kada ada yang bisa menolonginya inya, ada yang bisa membantuinya, kada ada yang bisa yang mengurusakan inya, memudahkannya di akhirat. Karena dalam dunianya sudah ada percaya dengan adanya syafaat Yang ketiga, rasulullah mengatakan orang yang tidak dapat syafaatku pada hari kiamat itu al imam uzalim pemimpin yang zalim pemimpin yang zalim pemimpin di sini bisa kita artikan pemerintah yang zalim kalau dahulu itu raja itu sorangan Raja, sorangan. Semuaan itu di tangan raja. Urusan itu raja, urusan ini semuaan raja. Makanya disebut imam satu orang. Nah kalau sekarang sudah sistemnya kada sistem imam lagi, sistem pemerintahan. Maka artinya pun berpindah menjadi pemerintahan yang bualin. Pemerintahan yang walim